kayaknya looks good pengen sih nyobain kesini Pagi hari ini kami berkumpul di alun-alun Jumbrung, kota Bandung, untuk goes ke arah puncak danau, lalu turun di Kiara Payung. Kali ini tidak di quest, tetapi di loading menggunakan pick up untuk menghemat waktu dan juga tenaga karena elevation di sini mencapai 800 meter dalam turun jarak 10 km. Dari warung tenda biru ini kita menuju jalan di sebelah kanannya. Atau ke arah belakang warung ini Mengikuti makadam lurus terus Agak menanjak Dan juga ditandai oleh Pekohonan kecil yang melintang di sepanjang jalan Ini merupakan kali pertama Saya berwes ke arah puncak danau Jalan batu atau makadamnya Membuat kaki saya sudah pegel Sebelum sampai ke puncaknya Khawatir juga sih sebenarnya Makadam ini bikin kenapa-napa Di ban saya ya jujur ini bikin saya nervous banget. Alhamdulillahnya sih cuaca cerah, kemudian kota Bandung terlihat sekali, kemudian teman-teman juga bersemangat, jadi kita lanjut. Kali ini saya membawa dua kamera, satu di saya, kemudian satu lagi di Om Leo. Terus kita naik itu. Empat danau. Tuh puncaknya di atasnya Teman-teman masih di belakang. Jadi setelah makadam tadi kita naik lagi ke arah puncak oh. Danonya. Kayaknya tiduran. <laughs> Dua teman saya yang di depan, Om Leo sama Ami, kepo pengen lihat ke arah sana nih, oh, rasa banget lagi cerah Bandangnya looks good. di tempat yang mirip pertigaan inilah kita foto-foto dan juga istirahat untuk mengumpulkan tenaga untuk naik ke puncak danau. ini horizontal, ini memang layang nih puncak Oh iya. oh uh, ini puncak danau ditandai bangunan mirip makam enggak tahu makam siapa ya oh ini ya, buat benih ini buat nyimpan benih daun iki om siapa tadi tunang. om siapa, um, siapa? Um, anggur sama um, anggur um, puncak danau bagus banget di marking Bismillahirrahmanirrahim puncak danau nggak ada kacamata kacamata eh. Saya parah ini you know? nah, satu lagi yuk kita gara-gara motor ini sih ini coisinya. foto-foto di sini, di mana? ini belok. Oh. dari atas itu nanti difoto dari sini. Oh, boleh, boleh, boleh. mantap. siap. go. Oh. It's like a Ihre Llav请 <laughs> nah, wah, hei. Nah, nah. Eh hey Om. 12. Ya. Ya, <laughs> Sama Kirpai. Enakan sini sih. High speed. <laughs> Galam dulu. cek badan. Uh. Mau benerin dulu. Mau Ini muter. Oh, bengkong gitu. Wah. Oh. Terjat sih. Terjat aja ya. Hah? jatuh. Tadi di sana juga sama. Oh, jatuh, udah jatuh dulu Santai. <tansi> dia ada king Bahaya. Bahaya dua wrecking Orang mah udah tahu jalur. Iya dia udah hatam Si Yoma kalau pakai tutup mata juga udah nyampe <tansi> Tapi jangan salah, dia juga masuk banget. <tansi> <tansi> enggak ada yang tahu, enggak ada yang tahu. Aduh. <tansi> <tansi> Aman aman. Aduh. Masuk selokan. Sampai ini. Nih, ini. Oh, Om Andre itu pakai ya itu ya. Oke. Ini ada Kalau pakai clip mah harus komit ya, Om ya. Enak uh.